diterima Allah mengijabah dalam firmannya bahwa bahwa Nabi Musa ijabah tetapi tidak saat itu juga Allah menjawab tidak saat itu juga Allah mengatakan bahwa telah dijawab daripada Nabi Musa nah ini hikmah yang perlu kita ketahui bahwa setiap doa ya itu tidak langsung dijawab ataupun bisa dijawab tidak langsung oleh Tuhan saat ini Nabi Musa ijabah ketika ya, terjadi ya, ya, dalam firman Nabi Musa yakin menghadap Allah. Beserta kaum yakin dibilangkan sama Allah ke sana ke sana, dibilangkan kemari kemari, menurut apa kata Allah. saat-saat di tengah-tengah darah di pinggir laut yang sudah tidak di dalam lagi, saat itu pun juga ya, Umat Nabi Musa dan Nabi Musa tapi keyakinan yang Allah tidak sedikit gitu. pun dan Allah tidak langsung saat itu menghancurkan Fir'aun ibaratnya Allah membesk iman Nabi Musa sama orang. jadi setelah memontok di laut itu Fir'aun kelihatan di hadapannya. ketika sudah dekat masukkan Fir'aun baru Allah bintahkan Terima kasih lewat di ini. di alimutaalim wa tadkur sallatan wa salaman daimain bi dawami mulki Allah wa ala alihi haji syafruddin Eshah Wathani, rahinsu hadal masjid, al-ustad nadir, walustad ahmad berkati. Hafidahumullah bitul lihayatihim. Wa'afin al-fadil, al-mahbub, al-dahi ilallah, asayid muhammad al-barghir ibn idrus al-aidarus, wa sayid al-othad haji abu bakar al والمكرمين في هذا المجمع الحاضرين في هذا المجمع العظيم اللهم بحفهم واتباع في الدنيا يا رب العلمين. الحمد لله. كدب... di dalam majelisnya Allah, di dalam majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dan tidak lain, insya Allah Allah ingin memandang kita dengan pandangan rahmat, Allah Subhanahu Wa Taala ingin memandang kita dengan pandangan taubat. Allah Taala ingin memandang kita dengan pandangan bereba, dengan pandangan kasih sayang, sehingga tidak satu pun di antar kita pulang dari majlis ini, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki zahir dan batin kita, Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki ehwal keadaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakit kita baik penyakit zahir, penyakit batin penyakit yang nampak maupun penyakit yang tidak nampak yang akan atau yang belum Ya Rab mudah-mudahan dijauhkan dari bala musibah dan wabah Amin Ya Rabbal Alamin tidak cuma untuk kita kepada seluruh muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada dan khususnya di kuala tungkal ini mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga dengan sebaik-baiknya penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara kita dengan sebaik-baiknya pemeliharaan Amin Ya Rabbal Alamin Sebelum Al-Fakir minta maaf atas keterlambatan kedatangan dikarenakan tadi kita tiba di kuala tungkal ini mendang bergerib Kebetulan semalam di Bogor itu majelis rutinan. Semalam majelis rutinan seperti biasa setelah majelis kita kebiasaan nemenin tamu. Itu kalau kita sudah nemenin tamu, pantang mundur, pantang nyerah. Kalau tamu datang kita pasang senyuman. Kalau tamu datang kita tanya apa hajatnya Apa kebutuhannya Kita gembirakan Jangan pernah kita pasang muka ngantuk Jangan pernah kita pasang muka lelah Gembirakan tamu kita Sebagaimana daripada hadis Nabi Muhammad SAW <tuh -tuh -tuh> Barang siapa orang dia ngaku beriman pada hari akhir Dan di hatinya terdapat keimanan Maka tandanya orang yang beriman apa Dia akan memuliakan tamunya Siapapun tamunya itu kita kebiasaan diajarkan guru-guru kita orang tua kita tuh kalau tamu datang ke rumah kita ambil kabar Rasulullah bilang tamu datang itu bawa rizki tamu datang tuh bawa rizki jadi nggak ada cerita tamu datang repotin nggak ada tamu datang nyusahin tamu datang tuh bawa rizki dan tamu nggak pulang dari rumah kita melainkan mereka membawa pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala Makanya Rasulullah tu sedih kalau di rumahnya nggak kedatangan tamu. Nabi itu gundah kalau di rumahnya nggak ada orang yang bawa hajat ke rumahnya. Begitupun keluarga beliau, begitupun para sahabat beliau, dan begitupun orang yang berjalan di bawah relnya Nabi besar Muhammad. Orang yang cinta sama Nabi, orang yang mengikuti Nabi, orang yang meneladani Nabi. Itu adalah orang-orang pantang menyerah sampai tamu. Siapapun tamunya, bagaimanapun keadaan tamunya, tetap dia muliakan. Itu kebiasaan di rumah Habib tuh, insya Allah yang pernah ke Bogor apal. Itu kalau orang bertamu insya Allah sampai adzan subuh. Namo sampai azan subuh. Kadang ada juga habis solat subuh berjamaah masih nyambung ngobrol, ngebahas apa segala macam. Iya eh, sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita berangkat ke bandara Soekarno Hatta. Alhamdulillah keburu belum tidur tu. Eh belum tidur. Alhamdulillah sampai di Jambi kita selaturahmi selaturahmi. habis kita selaturahmi berangkat lagi ke Kuala Tungkal. Iya eh, dapat tidur barusan cuma satu jam di mobil. Alhamdulillah. Alhamdulillah nikmat, tapi Allah kasih sehat itu yang paling berkah ya, Allah kasih sehat, Allah kasih nikmat, Allah kasih keselamatan Allah kasih kenyamanan Wah insya Allah kelelahan kita akan digantikan oleh Allah sebagai kebahagiaan besok di Surga. amin, ya rabbal alamin nah, ini terlambat datang barusan apa siap-siap dulu nah, rebahan dulu, mandi dulu nah, baru datang kemari jadi Allah meminta maaf kepada Antum mudah-mudahan Antum membukakan pintu maaf sebesar-besarnya Wah ini malam, insya Allah kita begadang. Ini malam, insya Allah kita ngaji sampai subuh. mau sampai subuh. Oh ngaji sampai subuh. Bener. Ya, Foto listing ngaji sampai subuh. Nih mau pulang. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Gak kerasa kita udah sampai lagi pada bulan Muharram. Setelah sebelumnya Kita beribadah di rumah kita masing-masing Kemarin Ramadan Kita sibukkan ibadah kita di rumah masing-masing Kita memakmurkan rumah kita menjadi masjid Masjidnya di rumah Musalahnya di rumah Peribadahan di rumah Kita lakukan dengan khidmat Namun insya Allah tidak mengurangi semangat kita Dan beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Hari demi hari Bulan demi bulan Tidak kerasa kita masuk bulan Muharram Ayah, wabah di mana-mana Wabah di mana-mana Penyakit di mana Ya Rabbi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah ta'ala menjauhkan kita Dibara wabah dan musibah Dijauhkan keluarga kita, istri kita Anak, sahabat, kerabat kita Daripada hal-hal yang membahayakan Amin ya alamin. Ini Corona subhanallah Ini Corona ini pengaruhnya Sangat luar biasa Pengaruh bagi perekonomian Sebagian orang, saya nggak katakan semua orang. Kenapa ada sebagian hamba Allah kaum syahid itu bagi mereka corona nggak ngaruh. Namun ada yang menakjubkan dari peristiwa wabah ini, dari pandemi ini. Itu Subhanallah berapa banyak orang-orang yang tadinya nggak nutup aurat dengan datangnya wabah pada nutup aurat, khususnya kaum perempuan. Ini kaum perempuan rata-rata pada nutup mukanya, Subhanallah. Giran kita lihat deh, yang kelihatan cuma matanya doang. Iya, yeah. yang bukan mahramnya nggak mau salaman. Jalankan yang bukan mahramnya, laki ambil laki nggak mau salaman, Subhanallah. Mall-mall tutup, tempat hiburan tutup, tempat maksiat tutup, tempat prostitusi tutup semuanya tutup subhanallah kita kayaknya nikmat banget ada satu ulama majiduk di Hukramud itu ketika datang wabah corona dia berkata marhaba ya corona selamat datang wahai corona ah, ada nggak orang doa begitu <tuk> selamat datang wahai corona ahlan bikum, saya ucapkan selamat datang wahai corona terima kasih corona yang mahasiat pada takut yang pada buka-bukaan aurat pada nutup aurat yang tadinya bersentuhan dengan yang bukan mahramnya dia jauh tapi sayang katanya sayang mereka lebih takut kepada makhluk yang kecil daripada makhluk yang maha besar Allah subhanahu wa ta'ala heran kok sama virus yang bentuknya kecil banget bahkan gak kasat mata gak kelihatan takut tapi aneh Kok kita enggak takut, yang menciptakan segala bentuk makhluk, yang menciptung, menciptakan bala wabah, musibah, penyakit, kesehatan, menghidupkan yang mati, mewafatkan daripada yang hidup, yang menciptakan kita dari ketiadaan, yang menurunkan hujan, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, raja dari yang maharaja, Rabbul alamin. Kok kita enggak takut, heran. Ditegur oleh Allah dengan suatu hal yang kecil kita takut, bukan cuma Indonesia bahkan sedunia takut. Tapi heran kenapa kita nggak takut sama Zat yang menciptakan langit dan bumi ini? Allah, kebar Akhirnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hikmah daripada korona ini kita banyak waktu sama keluarga akhirnya. Habib khususnya, Habib biasa. Jangan ada di rumah. Tapi ada corona ini, Habib banyak waktu di rumah sama istri tercinta di rumah. Alhamdulillah banyak waktu kita bakal orang tua kita. Intinya apa? Seorang mukmin, seorang Muslim, apabila ditimpakan suatu musibah dengan tengah mereka, maka mereka meminta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mengatakan ya Allah, setiap apapun yang menimpa kami semuanya kecil tapi musibah yang paling besar adalah tatkala kami jauh dari engkau ya Allah subhanallah Musibah yang paling besar itu apa? Hah? Yang paling besar itu adalah musibah ketika kita jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minauzu billahi min immindzalik. Ini kita sama wabah takut, sama penyakit takut, tapi kita harus tahu ketika besok kita meninggal semua penyakit kita hilang. Orang sakit diabet meninggal, hilang diabetesnya. Orang sakit kanker meninggal, hilang cancernya. Orang paru-paru meninggal, hilang paru-parunya. kena virus ha? meninggal, hilang virusnya. Tapi ada penyakit-penyakit yang tidak hilang. Nah ini kita bakal kaji nih malam. Barusan Habib Bagir cerita tentang kemuliaan Muharram. Kita umat Nabi ini Allah berikan bonus, Allah berikan keagungan, Allah berikan kemuliaan. Berbeda dengan umat-umat Nabi -umat yang terdahulu. Bahkan semua Nabi pun mengidam-idamkan ingin menjadi bagian daripada umat Nabi besar Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu Allah jadikan sebagai sebaik-baiknya umat yang pernah ada di alam semesta ini. Kita umat Nabi besar Muhammad Alaihi Wasallam. Wa Bahkan nabi-nabi lain pun mengidam-idam ingin menjadi bikin daripada umat di besar Muhammad, kenapa sebabnya berbeda umat nabi Muhammad dengan umat-umat nabi yang lain umat nabi yang lain ibadahnya ribuan tahun Habib cerita. bercerita Nabi Musa, Nabi Harun Nabi Yahya, Allah Ta'ala berikan mereka keberkahan umur umurnya panjang huh? umurnya apa? panjang itu di zaman Nabi Musa dikatakan dalam kitab Syama'il Akbar. Di zaman Nabi Musa seorang ibu datang nangis sama Nabi Musa. Ha. Ini ibu nangis datang sama Nabi Musa. Nabi Musa nanya. Ibu ha, apalah penyebab kau ni nangis. Dia bilang. Wahai oh, Musa aku ni baru kena timpa musibah. Musibah apa timpa kau ni? Dijawab lagi sama itu ibu aku punya budak di rumah masih kecil sudah meninggal kesian belum nikah belum berumah tangga belum puas rasain kehidupan sudah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Musa nanya berapa anakmu umurnya umurnya baru seribu tahun itu anak kecil umurnya seribu ha? tahun di zaman Nabi Musa umurnya seribu tahun itu anak kecil Nabi Musa ketawa apa kata ini ibu hai kau ni Musa nak nguyok dia bilang ngeledek kau ni aku kena timpa musibah kau ketawa dia bilang Nabi Musa bilang wahai ibu aku ketawa ini bukan ngeledek aku memikirkan di dalam kitab Taurat dikatakan akan datang umat akhir zaman umurnya cuma 63 tahun Kalaupun masanya lebih dari 63 tahun, itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditungkal ada enggak orang yang umurnya 100 tahun? Ada. Ada enggak? Kalau ada pun udah langkah. Kalau ada pun udah sakit keras. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini umat Nabi Musa, anak kecil umur 1000 tahun. Bayang kelah. Umur kita ini singkat banget Bahkan Nabi Muhammad mengatakan Nanti akan datang Datangnya hari kiamat Semakin dekat datangnya hari kiamat Umur tak ada kerasa Benar tak ada kerasa kita gitu umur umurnya Baru kemarin kita puasa Sekarang Muharram Perasaan baru kemarin Kita ini anak kecil main layangan Nyari cempakul di parit ya? Tak adalah terasa umur kita ini Tahu-tahu kita udah besar, tahu-tahu udah nikah, tahu-tahu udah punya anak, tahu-tahu udah keluar uban. Ah, tak ada terasa umur kita, makin ke sana umur kita, waktu tidak berasa lagi sudah. Nabi bilang akhir zaman waktu tidak berasa lagi. Pagi ketemu malam, malam ketemu pagi lagi. Masya Allah nah itu ibu ketika Nabi Musa ketawa kau ni ngejek gue Musa tak ada nanti akan datang umat akhir zaman umurnya 63 tahun kalaupun lebih bonus itu THR dari Allah Subhanahu Wa Taala. apa jawab itu ibu ya Musa kalau umur aku diberikan oleh Allah 63 tahun aku gunakan sekali sujud kepada Allah aku tak ada bangun-bangun lagi sujudnya 63 tahun kita ini kadang-kadang masuk ke masjid ha? imam bacain Al-Quran sabih isma rabbikal a'laladhi khalaqa fasawaa di belakang udah mikir lama ni kan kau ni macanya salat imam lagi asyik baca Quran kaya lama banget baca maulid orang kena'imatan baca maulid betah baca maulid yang dibaca syama'ilnya nabi Aduh ya Allah ini kapan kelarnya ini maulid Tidak ada kerinduan sama Nabi Tidak ada zauh, tidak ada atar, tidak ada natijah Tidak ada hubungan, tidak ada irtibat sama Nabi Muhammad Allah, Allah, Allah. Habib Ali Al-Habsyi dulu sebelum baca Belum ngarang simpul turar Beliau bacanya maulid tiba Itu beliau kalau baca maulid tiba Itu dari awal sampai akhir Tak ada dari putus-putus Tak ada lah disingkat-singkat Kenapa tidak mau disingkat-singkat apa kata Al-Habsy seakan-akan kau ni tak ada betah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau ni kadang-kadang kalau masa muda kita dulu kenal sama perempuan, kita suka sama itu perempuan. Kalau dengar nama dia senang hati kita gembira. Oh ya Allah. Hah? Kalau dengar cerita tentang si fulana, oh si fulana tinggalnya di sini, anaknya si ini, kelakuannya begini-begini. Senang hati kita. Kenapa kita mendengarkan daripada orang yang kita cintai? Kalau kita mendengar daripada nama orang yang kita cintai kita senang, apalagi yang dibacakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada betah kadang-kadang kita ngaji kadang-kadang ya Allah, enggak betah. Iya, eh, itu umat Nabi Musa sekali sujud bisa 50 tahun. Sekali sujud 100 tahun. Kok kuat? Ya iya badannya aja kuat. Badannya tinggi-tinggi, badannya kuat-kuat, besar-besar, tenaganya besar. Ah kita umat Nabi cuma 63 tahun kalaupun lebih bonus tapi lihat tadi kuala tungkal ini gak usah jauh-jauh di Bogor, di lah, anak masih muda dengar kabar Bebsi Fulan meninggal, ya Allah kawan kita itu tahun kemarin ketemu sama kita yang ngobrol bercanda dengar kabar Bebsi Fulan meninggal Bebsi Fulan meninggal, Bebsi Fulan wafat ya Allah umur kita tak ada kerasa tapi umatnya Nabi walaupun umurnya singkat walaupun umurnya pendek tapi subhanallah kalau kita mengerjakan satu amalan Allah ta'ala melipat gandakan khusus untuk umatnya Nabi besar Muhammad umat Nabi terdahulu bikin amal ibadah satu dapat ganjarannya satu ketika mereka berbuat dosa maka itu amal habis semuanya tapi umat Nabi Muhammad ketika dia berbuat dosa satu, hitungannya satu Ketika dia mengerjakan satu sunnah Nabi Allah lipatkan tujuh puluh kali lipat Orang sholat berjamaah Tujuh puluh kali lipat Eh sholat pakai siwak Tujuh puluh kali lipat Eh safnya rapat Berapa? Tambah lagi Sama kita dua sepuluh kali lipat Pakai minyak wangi Tersunnah Nabi Tambah lagi Masya Allah, setiap ente meniatkan sunnah Nabi, mengerjakan satu sunnah Nabi, maka terjalin hubungan itu dengan Rasulullah. Dan tidak ada gerbang kita untuk sampai kepada Allah, mempunyai kedudukan di sisi Allah, malah kan ketika kalian mengerjakan daripada sunnahnya Nabi besar Muhammad. Innamal abad yataqarrab ilaih binnawafil atta'uhibbah. Hambaku siapa? Kita pendosa mendekatkan diri kepadaku nawafil dengan amalan sunnah hatta uhibah, sampai aku cinta kepada dia kalau Allah cinta kepada banyak, tidak usahlah kau ngejar dunia dunia datang sama kau purik kau sama dunia Syekh Abu Bakar bin Salim di Udramud pengajiannya tidak macam kita kalau kita pengajian sebulan sekali setengah kali Syekh Abu Bakar bin Salim pengajiannya tiap hari yang hadir tidak ada banyak yang hadir tak ada banyak yang hadir cuma 4 ribu orang tiap hari pengajiannya kenapa tahu 4 ribu orang karena dia menyiapkan makanan yang hadir semuanya dapat makanan dari beliau yang masak beliau yang aduk gandumnya beliau dibagikan 4 ribu porsi kepada jamaahnya semuanya tiap hari subhanallah dari mana bib gandumnya bib begitulah orang kalau sudah dicintai oleh Allah Allah ta'ala berikan jalannya Wal ladzina jahadu fina lanahdiana hum subulana. Allah bukakan pintunya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan jalannya kalau Allah cinta kepada hamba jangan cari dunia, dunia datang sama dia. Jangan cari ridha manusia, dia enggak peduli, yang diharapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. beruntung banget. Hadza umat Nabi besar Muhammad, kalau dia mau mengerjakan sunnahnya nya Nabi walhasil ni umatnya nabi dapat pengampunan umatnya nabi dapat kemuliaan bulan demi bulan waktu demi waktu banyak keistimewaan daripada bulan-bulan yang Allah berikan untuk umat nabi besar Muhammad tapi ingat Ramadan orang enggak dapat pengampunan Rajab orang enggak dapat pengampunan Muharram orang enggak dapat kemuliaan apapun yang dia kerjakan amalan sebagus apapun ada menghalang. Nah ini yang bakal kita bahas ini malam. Saya pernah ingatkan. Dalam kitab Ihya Ulamuddin. Dikatakan bahwasannya. Dosa kita ini sebanyak apapun. Dosa kita ini sebanyak apapun. Banyak melupakan Allah. Banyak meninggalkan Allah. Banyak bermaksiat kepada kepada Allah banyak menelantarakan haknya Allah ketika kita bertaubat kepada Allah pasti Allah ampuni dosanya Dalam hadisul qudsi dikatakan seorang hamba yang saleh berdoa kepada Allah ya rabbana wa hai tuhanku saat itu Allah taala memanggil taubatnya labai, wahai orang saleh bagimu aku penuhi panggilan tapi buat hambanya yang dalil hambanya yang pendosa yang penuh kemaksiatan datang kepada Allah bertaubat, minta ampun kepada Allah apa kata Allah aku ampuni kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah, Allah cinta kepada hambanya yang bertaubat. maknanya apa kata Imam Iqadali orang berbuat dosa apapun kepada Allah pasti diampuni oleh Allah selama tidak dia menyebutkan Allah tapi ingat taubat kemuliaan amalan ibadah apapun itu kalau hafal binanasnya nggak benar maka itu semua akan terhapuskan. Nah kau, oh. ah jangan nyengir kau. Oh. Kita ini kan pede kadang-kadang. Aku rajin naji sama Habib. Oh, aku rajin ke masjid. Aku rajin ibadah, sholatnya aku. Oh, beli jungkir balik. Masya Allah. Baca Quran, ah udah. Sehari 30 juz, kalau ada Quran 40 juz, ketambah lagi. Masya Allah. Ibadahnya rajin, najinya rajin. Yeah, tapi sayang, gak bisa ngejaga habluminan nas repot urusannya. Ini kira-kira paham -kira gak Kira-kira ngerti gak kita nggak boleh meremehkan dosa kepada Allah meninggalkan sholat boleh benar Tapi dosa kita kepada Allah sebanyak apapun kamu taubat, tapi ampuni oleh Allah. Tapi taubat nggak bakal diampunin kalau hablumin mina nasheh nggak bener. Imam Ghazali mengatakan ada satu orang hamba soleh. Ini hamba soleh ini kerjanya ekspedisi. Tahu ekspedisi? JNE, tukangan terimba bahran jaman dulu nganterin barang kadang ada dus jadi kalau nganterin barang pakai peti itu peti dibawa sama dia, isinya apa? barang yang mau dikirim kalau hasil, di tengah jalan dia makan habis dia makan, di giginya terselip kotoran maka dia ambil itu kayu, dipotek sama dia tuh dipotek sama dia, dibersihkan giginya diantarkan paketnya lupa minta ridho sama yang punya paket pulang dia lupa ketika dia meninggal apa kata imam Ghazali gara-gara sepotong kayu tersebut ini orang menanggung hisapnya selama 1000 tahun di neraka Nya Allah 1000 tahun itu nggak sebentar di neraka apa. makanya hati-hati jangan red kadang orang-orang ke bawah eh sudahlah kawan aku ridho, eh hati-hati coy Kawan, kawan boleh jadi riba eh, enggak. tapi kalau kau belum minta izin sama dia, Hati-hati, nah, haknya -hati. Hati -hati. Hati -hati orang kita hati-hati. Eh, maksudnya apa? Ha nas. Imam Ghazali juga bercerita, ada satu orang soleh ahli ibadah, taqwa kepada Allah, tetangganya perempuan ahli maksiat. Tetangganya perempuan penjajah diri. Insya Allah dipaham dia tuh, perempuan malam dia. Ini orang saleh ketika lewat rumah tetangganya tadi, perempuan yang tadi ahli maksiat, hatinya terbesit biasa setan kadang-kadang pinter. Setan ini tidak reda nih hambanya yang saleh makanya orang semakin tinggi ibadahnya, semakin besar ujian dari syaitan. Itu syaitan bilang, eh, hey, hey, eh, sini kau, orang saleh. Tetangga kau ni pelacur, ahli maksiat, perempuan dah benar Makanya orang soleh bilang, Ya Allah betapa sialnya ini rumah. Pasti dia sedang berbuat tidak baik, sedang berbuat senono. Nauzubillah summa nauzubillahiminzali. Kebalikannya, ini perempuan ahli maksiat dia lewat rumah tetangganya orang soleh. Hatinya berkata, apa kata hatinya? Ya Allah beruntungnya rumah tetanggaku ini penghuninya orang saleh ahli ibadah, dakwah kepada Allah Ya Rabb, berikan aku taubat, taubatan nasuhah aku ingin menjadi orang baik, Ya Allah singkat cerita, kata Imam Ghazali, keduanya meninggal ini orang saleh mau masuk surga, disetap sama malaikat nanti dulu, enak aja itu udah masuk surga aja Salah ini apa? Nah, ketika orang saleh nih, aku ini ahli ibadah, aku takwa kepada Allah, aku rajin baca Quran. Eh, PDKU, dinilai. PDKU, kau kepedean, katanya. Lah, kenapa? Iya, kau pernah ngerjakan satu dosa? Apa dosa kau? Berprasangka buruk kepada seorang hamba Allah, karena prasangka buruk kau. Maka kau dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ini perempuan ahli maksiat mau masuk neraka disentak sama malaikat. Protes juga ini perempuan, wahai malaikat, kenapa aku disentak sama masuk neraka? Tempat kau di surga, bingung, wahai malaikat, kenapa aku dicekam masuk neraka? Dimasukkan ke surga, aku sadar aku pendosa, hamba Allah yang lupa, yang penuh dengan kemaksiatan di akhir usiaku baru aku kembali bertawabat kepada Allah apa kata balaikat? katahuilah wahai hamba Allah fa inna fadlullah wasi' karunia Allah itu besar karunia Allah itu luas tidak terbatas tempat kau di syurga apa penyebabnya? karena kau pernah berperasa baik kepada seorang hamba Allah makanya ini hati-hati jawari kita ini Abdul Minanas ini repot urusan hati yang tersembunyi nggak nyakitin padahal kalau saya su'udhan sama orang kira-kira nyakitin orangnya nggak enggak orangnya nggak sakit tapi gara-gara hati kita yang kotor kepada orang lain menyebabkan kita terjerubus pada murkanya Allah karena hati kita yang kotor menyebabkan kita meninggal keadaan su'ul hati, -hati tapi lihat apalagi kalau kita kadang, -kadang sengaja nyakitin orang tidak sahaja kalau hatinya orang. Kalau kita belum minta maaf. Kalau kita belum minta maaf. Hati-hati. Itu amalan kita terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu SWT. Al-Hib Al Ali Al-Habshi. Beliau mengatakan. Wallahi maafi syahmi ila ahli asal. Demi Allah. Sepanjang aku hidup di dunia ini. yang ngomongin aku ya Allah aku ridhoin ya Allah yang pernah-perasa kaburuk kepadamu memang aku tempat orang yang buruk ya Allah jangan ada satu kebencian di hati kami ya Allah kepada sesama muslim subhanallah hada auliya hada ulaha dan mudah-mudahan kita amalan kita pas-pasan ibadah kita pas-pasan, sholat kita pas-pasan modal kita cuma satu berkat kita hadir pengajian ya Allah, bersihin hati hati ya Allah pengen kita bersih hati ini pengen bersih hati ya Allah yang paling buruk di kuala tunggal siapa? Habib Bagir yang paling jelek siapa? Habib Bagir yang paling gak baik siapa? Habib Bagir coba nih hal ditanamkan di hati ini ketemu orang lain ya Allah ya ya boleh kepada Allah Beb. gimana bih kau boleh benci sama perbuatannya tapi kau gak boleh benci sama orang mungkin sekarang dia mahasiat kepada Allah besok dia tawar kepada Allah tapi lagi lagi ini di kan saya orang majelis saya orang pengajian Melihat perempuan pakai motor gak pakai jilbab ah, ahli terako ini Eh hey. emang bapak kau ya kami nah, yang kau orang meraka, Kalian ada laki-laki maate setengah mateng. Ah, kelakuannya begini begitu. Ya Allah, kasihan ya orang ini. Ah? oh ini ahli bakat. Lah, Ini dilaknat oleh Allah yang menyerupai baik perempuan. Benar Nabi bilang kayak begitu. Tapi kalau ente cinta kepada hamba Allah, ente cinta sama umat Nabi Muhammad, ketika ente melihat orang gak baik, perbaikin lihat orang salah, benerin tapi ingat memberikan nasihat kepada orang lain jangan dengan nafsu, tapi dengan hati apa yang dari hati insyaallah akan sampai kepada hatinya pakai hati, pakai perasaan pakai cinta ya Allah ini umatnya nabi ya Allah sampai kapan dia begini aja ya Allah, doain ajak makan, duduk sini udah makan belum? makan udah kenyang, makan eh, ngaji yuk, hadir majelis yuk ini kadang-kadang baru ngaji seminggu ngaji sebulan, pulang-pulang ekstrim pulang ke rumah, lihat istrinya nah, semalam aku ngaji sama Habib Bagir kalau orang perempuan gak nutup aurat lakinya masuk neraka pulang-pulang ke rumah, istrinya dibilang gara-gara kau, aku sial gara-gara kau, aku masuk neraka tutup, itu aurat itu istrinya bukan untuk aurat, yang ada gila istrinya. Coba lihat bil hikmah mau isu dengan ucapan yang baik, dengan kalimat yang baik belikan jilbab di pasar parit dua. Hah, di parit apa namanya? E iya parit dua beli jilbab, jilbab 10.000 pulang bungkus pakai kado, jantung hati, iya sayang hati istrinya. Nah, ini nak abang kau nak pulang bawa ke jilbab. dibuka sama istrinya Masya Allah abang ini jilbab bagus benar, cobalah kau pakai dipakai sama istrinya Ya Allah, laki suaminya pangling aku macam bidadari kau itu istri kalau dengar pujian dari suami kelapak-kelapak senang, girang Insya Allah tidur pakai jilbabnya Tidurnya pakai jilbab. Subhanallah. Nah ini nih. Jangan ada kita prasangka buruk kepada orang lain. Jangan ada kebencian sama orang. Jangan ada kedengkian sama orang. Rasulullah menegaskan. La hasadu. Jangan saling hasud. Wa ta'jassasu. Jangan suka cari-cari kesalahan orang lain. wala tabagadu. Jangan bikin kesel orang lain. Jangan suka buka aib orang lain. Wa kunu ibadallahi Jadilah kalian hamba Allah yang saling mencintai satu sama lain. Al muslimu akhul muslim. Muslim satu sama muslim yang lain dia saudara. La Jangan kau zalimi. Wa Jangan kau belakangi. Jangan kau halalkan darahnya. Jangan kau hilangkan kehormatannya. Enggak boleh. Haram. Nauzubillahi minazilimin. Tahu enggak? Apa penyebabnya adawah permusuhan Tahu nggak? Apa penyebabnya su'ul khatimah Tahu nggak? Apa penyebabnya kehancuran Apa coba Al-Habib Abdullah b. lalui hadad mengatakan Hubbul mata Wa hubbul jahban tabi Ini dua penyakitnya kehancuran Apa yang pertama jabatan Yang kedua harta Ini dua nih penyakit ini. Jabatan namanya harta Ini paling balak Ini biangnya balak nih Jabatan harum musibah itu ammah Adi Abdullah bin Ali Al-Haddad Musibah yang ammah Musibah yang menimpa bahkan di zaman keluarga Nabi Besar Muhammad Di zaman Imam Hasan, Di zaman Imam Hussein Lihat Di mana-mana kejadian begini Pemilihan presiden ribut Muslim satu sama Muslim lain saling caci, Saling maki polisi ribut sama masyarakat, polisinya mukmin, masyarakatnya mukmin. Yang tepuk tangan siapa? Yahudi. Yang tepuk tangan siapa? Nasrani. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi itu diriwayatkan dalam hadis sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya satahrisuna al-imarah Wasatakuna anha nadama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi menegaskan bakal datang akhir zaman di mana zaman tersebut orang-orang berebutan sama kepemimpinan dan ingat gara-gara kepemimpinan tersebut seseorang akan merasakan penyesalan besok Yom Muktiyam. gara-gara harta Gara-gara jabatan, seseorang akan merasakan penyesalan besok. Dia tapi ingat, kalau datang waktunya pemilihan pemimpin, kita harus wajib mencari pemimpin, wajib kita memilih pemimpin, harus kudu wajib, dan harapan kita, gimana caranya pemimpin-pemimpin kita, seorang mukmin, seorang muslim. Jangan anti juga. nggak boleh. Cari pemimpin yang muslim, pemimpin yang mukmin, pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah. Wajib baik dari pimpinan daerahnya, pimpinan kenegaraannya, wajib kita cari orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Tapi ingat, tapi ingat pesan Habib, nih dikit lagi kita Pilkada nih. Dikit lagi Pil ada rekam dan anak tegaskan kepada antum sekalian. Majelis kita tidak mengajak kepada salah satu kandidat. Bahkan saya haramkan, saya haramkan apabila saya berucap kepada antum sekalian mengajak kepada salah satu pemimpin. Setuju nggak? Setuju gak? terserah, ini prinsip anak, ente mau ikut syukur mau ikut, udah dan Habib Bagir mengharamkan ente golput golput nggak boleh, milih wajib tapi ingat, dewasa dalam berpolitik dewasa dalam berpolitik eh bodoh kita, berantem cuma calar karena begini doang kan kesian kita sholat kita bagus Al-Quran kita bagus ngajinya kita bagus gara-gara urusan kotoran kita mutuskan kali silat terakhir ini hilang namanya yang tadinya ngompi bareng tidak ngompi lagi yang tadinya nongkrong bareng tidak nongkrong bareng lagi oh si fulan kelompoknya itu si fulan kelompoknya itu ente mukmin, ente muslim ente sudah dibungkus oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah Enggak ada yang usahain dengan laki tadi nah lomba. Ente mau lomba main futsal silakan ngadu main futsal. Ya eh, enggak, habis pulang main futsal jangan berantem. Yang menang menang, yang kalah kah? kalah. Maka pesan Habib, prinsip majelis kita apa? Gun hajisabili. Katakan ini jalannya Allah. Jalannya Nabi Besar Muhammad, jalannya para Aulia jalannya para Solihin. Aduh, kita cuma mengajak hanya untuk kepada Allah. Prinsip majelis kita hanya mengajak kepada Allah. Allah, nggak ngajak kepada organisasi, nggak ngajak kepada hawa nafsu, nggak ngajak kepada salah satu kandidat. Nggak tugasnya ulama mengajak semuanya hanya untuk kepada Allah. Allah ala basirati ana wa alal dan mencari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti siapa calon pemimpin kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih pemimpin yang baik. Allah kasih pemimpin yang amanah. Jadi beda pilihan itu wajar. Beda pilihan itu wa wajar, saudara tetap saudara ngopi tetap ngopi ketemu tetap negur jangan karena anak akar. jangan kayak anak kecil gimana mau bawa kita dalam kebaikan kalau satu dengan yang lainnya Acuh dengar akur repot kalau kayak begitu ayo, ayo yang rukun ayo yang damai, sebab apa? Allah nggak nurunin rahmat pada suatu kaum kalau di situ ada yang memutuskan kali silatuk rahim yuk pulang dari majlis ini kita bawa kedamaian kita bawa perubahan ni muharram tahun baru islam kita perbarui keadaan kita ya yang kita minta kepada Allah Allah jaga hati